Korban Paskah yang pertama bagi Tuhan Keluaran 12 ayat 21-28 Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi, dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu.